keuangan karir hubungan asmara dan atau keberuntungan seorang Taurus di bulan April tahun 2021 untuk singkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Taurus di bulan April Tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan April tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Taurus di bulan April tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan Asmara seorang Taurus di bulan April tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan April tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan.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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. untuk kesehatan seorang Taurus adalah Two of Swords ataupun dua pedang. Secara umum Two of Swords itu diartikan dua pilihan, tentukan pilihanmu untuk melepaskan keraguan dan disini bisa digambarkan bahwasanya kesehatan seorang Taurus tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan April tahun 2021. Namun di sini Seorang Taurus akan mempunyai suatu pilihan yang dimana mana di sini akan menentukan jalan hidup untuk lebih bagus lagi di bulan April tahun 2021 yang dimana mana di sini seorang Taurus akan mendapatkan beban pikiran namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatannya dan untuk support energinya adalah King of Cups Secara umumnya King of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan pilihan kehidupan ataupun memilih jalan hidup di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini akan menjadi beban pikiran namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan, yang dimana di sini. Seorang sahabat kerabat akan selalu mendukung dan men support seorang Taurus untuk mendapatkan kesehatan serta menentukan jalan hidup yang lebih bagus di bulan April tahun 2021. Dan tukar kartu kesimpulannya adalah temperance. Secara umum, temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran. Dan di sini, jika kartu temperance kita gabungkan dengan kesehatan seorang Taurus menggambarkan Kesederhanaan, kesabaran seorang Taurus dalam menjalani kehidupan akan berdampak positif kepada dirinya, yang dimana di sini beban pikiran yang ia dapatkan di bulan April lama kelamaan akan hilang yang didukung oleh sahabat, kerabat serta orang-orang terdekat Taurus sendiri, dan di sini seorang Taurus akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus, dan untuk kartu keuangannya adalah. Of pentakel, Secaramu, five of pentacle ataupun lima poin secara umum five of pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan suka membantu orang lain namun dirinya sendiri sedang membutuhkan ataupun di dalam kesusahan dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang taurus di bulan april tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami penurunan tidak akan mengalami peningkatan yang dimana di sini dikategorikan dalam kondisi stabil namun, di sini digambarkan seorang Taurus suka berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini seorang Taurus masih membutuhkan, ataupun seorang Taurus masih memerlukannya. Dan di sini bisa disarankan kepada seorang Taurus, baiknya mengontrol kembali keuanganmu di bulan April tahun 2021 agar tidak terjadi penurunan. Dan di sini disarankan juga perbaiki duluan keuanganmu. Kemudian mulailah membantu orang lain agar dampak positif kamu dapatkan ataupun didapatkan oleh seorang taurus di bulan April tahun 2021 tentu support energinya adalah kenaik kenaik opcap secara umumnya kenaik opcap itu diartikan seseorang yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan seseorang yang lebih dekat dengan taurus sendiri dan di sini menggambarkan seorang Taurus disarankan mengontrol keuangannya agar tidak terjadi penurunan. Disarankan di sini, seorang Taurus memperbaiki keuangan terlebih dahulu, barulah membantu orang lain. Yang dimana orang lain tersebut disimbolkan dengan *knight of cup*, dan di sini *knight of cup* bisa disimbolkan dengan seorang pasangan yang mendukung mensupport seorang Taurus untuk berjuang mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan April tahun. 2021. Dan jika kartu tempen kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang taurus di sini menggambarkan kesabaran seorang taurus membantu orang lain akan berbuah manis berdampak positif kepada kehidupan keuangannya yang dimana di sini didukung dan disupport oleh pasangan taurus sendiri dan untuk kartu -kari pekerjaannya adalah four of one ataupun empat tongkat secara umumnya four of one itu diartikan tentang tujuan hidup dan arah yang akan ditentukan ataupun Langkah yang akan dilakukan dan di sini menggambarkan untuk hadir pekerjaan seorang Taurus. Di sini, seorang Taurus dihadapkan dengan dua pilihan, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan, serta keuangan seorang Taurus, yang dimana di sini menjadi beban pikiran kepada seorang Taurus yang didukung kartu two of swat, tapi tidak akan berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Taurus akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang besar yang di mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan serta mendongkrak kehidupan seorang Taurus lebih bagus lagi sehingga disinilah yang menjadi beban pikiran yang menjadi pertimbangan kepada seorang Taurus untuk melangkahkan kaki menjalani karir yang lebih bagus di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Cups. Secara umumnya, phase of card itu diartikan seorang anak dan seorang keluarga, dan di sini menggambarkan seorang Taurus dihadapkan dengan pilihan karir di bulan April tahun 2021, dan di sini seorang Taurus akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bernilai besar, yang dimana di sini menjadi pertimbangan ataupun beban pikiran kepada seorang Taurus yang didukung kartu two of sword yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan seorang anak serta tadi sini keluarga seorang taurus dan anak taurus akan selalu mendukung men-support seorang taurus apapun langkah yang akan dilakukan oleh seorang taurus dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang taurus di sini menggambarkan kesabaran kesadaran seorang taurus akan berbuah manis di dalam menjalani karir di bulan April tahun 2021 yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansial yang dimana tujuannya untuk kebahagiaan seorang anak membahagiakan keluarga serta disini seorang taurus akan mendapatkan doa dan dukungan dari sebuah keluarga dan seorang anak taurus sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah nine of cup ataupun sembilan piala secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima pasangan apa adanya dengan menerima kekurangan pasangan dan disini menggambarkan Hubungan asmara seorang Taurus di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang Taurus, baiknya jangan mengungkit masa lalu bersama seorang pasangan, jangan mengungkit-ungkit masa lalu seorang Taurus sendiri. Dan di sini disarankan seorang Taurus menerima kekurangan dan menerima apa adanya pasangan yang dimana sini akan terdampak positif kepada hubungan asmaranya dan di sini respon positif serta tanggapan yang positif akan diberikan oleh seorang pasangan kepada seorang Taurus sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri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 dan menerima pasangan apa adanya serta menerima pasangan dengan kekurangan yang dimiliki pasangan sendiri yang dimana disini seorang pasangan ataupun yang disimbolkan dengan Queen of Cup akan memberikan respon yang positif dan tanggapan yang positif yang akan berdampak positif kepada hubungan Asmara Taurus bersama seorang pasangan di bulan April tahun 2021 dan jika kartu top kita gabungkan dengan kartu hubungan Asmara Taurus di disini menggambarkan Kesadaran kesabaran seorang Taurus bersama seorang pasangan, yang di mana disini saling menerima kekurangan dan menerima apa adanya, akan berdampak positif serta membuahkan hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis di bulan April tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Taurus di bulan April itu ada di angka 2.